Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menonton tombol subscribe, like, dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya guys. Dan hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang mau nonton video ini dari daerah mana saja dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Baik, kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru ingin mengingatkan, bahwasannya kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan. Baik hari ini kita pengen ngasih tahu cara dan trik bagaimana cara cepat melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol. Baik yang ilegal maupun yang legal OJK. Walaupun hari ini masih banyak dari teman-teman kita yang belum tahu cara membedakan. Yang belum tahu cara memisahkan aplikasi pinjol ini ilegal atau legal OJK, untuk kalian yang pengen tahu aplikasi pinjol yang kalian gunakan legal OJK atau tidak, kalian bisa melihatnya di bawah video ini ya. Kita udah share ada 102 aplikasi pinjol yang masih berlabel OJK. Baik ya, hari ini banyak yang sedang panik nih, sedang panik banget buat nyari solusi ini itu segala macam. Lantas gak ketemu. Kita nggak bisa lagi minjem sama si A, si B, si C. Dan hari ini kita nggak bisa minjem lagi di aplikasi yang lain, karena dari awal kita sudah menghabiskan kekuatan kita ya untuk membayar hutang yang lama dengan cara menciptakan hutang yang baru. Siapa hari ini yang masih mempertahankan gaya gali lubang tutup lubang? Aku pengen mengingatkan agar untuk tidak diteruskan, hadan harus dihentikan. Baik. Apa sih bang caranya tips and triknya agar kita bisa melunasi semua Satu mungkin satu persatu hutang di aplikasi pinjol ini Baik yang hari ini sedang terjebak di 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 aplikasi serta dan seterusnya Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang, tenang, tenang Kita tidak menginginkan lagi adanya korban yang sudah stres berat lalu memilih jalan singkat dan Alhamdulillah ya banyaknya hari ini uh, channel youtube yang membahas ya tentang aplikasi pinjol Membuat masyarakat kita sedikit tercerdaskan Sedikit tidak lagi gerusak-gerusuk dan memilih jalan yang singkat Jadi permasalahan hutang pinjol itu hanya bisa diselesaikan dengan cara membayar utang kepada mereka Lantas hari ini memang kita belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran tersebut jadi aku pengen mengajak kalian itu untuk meninggalkan sebentar saja pemikiran tentang aplikasi pinjol ini. Supaya kalian bisa berpikir positif, berpikir jernih dan menghasilkan sebuah yang positif pula. Hari ini ketika kalian masih terus ya menciptakan pemikiran-pemikiran negatif, bagaimana mungkin hasilnya bisa menjadi berbuah positif? Ya kan? Jadi apa yang harus kalian lakukan hari ini? Berdiam diri yang pertama. Sambil berpikir jernih. Bagaimana Bang bisa berdiam diri? Bagaimana mungkin kami bisa mampu berpikir jernih ketika setiap detik, menit, dan setiap harinya aplikasi pinjol terus-terusan mengubah ubar Hal yang perlu kalian lakukan hari ini angkat dan jelaskan kondisi perekonomian kita. Lah mereka nggak mau tahu Bang, terserah. Ketika mereka nggak mau tahu, maka kalian pun bisa bersikap yang sama. Jadi ketika kalian sudah menjelaskan dengan baik, Ya, mereka tetap menelpon kalian tidak usah diangkat tidak usah direspon Apabila memang mereka uh, tidak mau tahu dengan keadaan kita hari ini Yang terpenting bagaimana caranya hari ini kita bisa menambah penghasilan dan membayar semua hutang Itu yang pertama Dan yang kedua apabila kalian sudah mendapatkan kesempatan hanya untuk pembayaran pokok Kalian harus usahakan itu Dan itu tidak dapat Ditawarkan kepada semua akun hanya beberapa akun-akun tertentu saja yang mungkin mendapatkan penawaran pembayaran pokok saja Apabila ada yang mendapatkan, masa, uh, mendapatkan kesempatan seperti itu aku ingin mengingatkan agar tetap melakukan pembayaran melalui aplikasi Jangan mengirimkan uang apapun hari ini ke dalam rekening pribadi ya tidak boleh nanti kita menjadi korban penipuan lagi yang mendapatkan kesempatan seperti itu aku juga pengen mengingatkan ya, Agar untuk menyesuaikan apa yang diberikan dengan berapa yang tertera di aplikasi Jadi kalau seandainya kalian itu mendapatkan tawaran pembayaran pokok Misalnya di awal kalian pinjam di 1 juta Kalian harus bisa memastikan angka di aplikasi tersebut juga berjumlah 1 juta rupiah Silahkan dibayar melalui aplikasi Dan yang ketiga ini adalah yang terpenting Apabila memang kita sudah memiliki rezeki ya untuk melakukan pembayaran. Pilihlah jumlah yang kalian sanggupi hari ini. Untuk aplikasi pinjol legal OJK. Untuk yang ilegal bagaimana, Bang? Tidak usah dibayar sekalian. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka terus memaksa kalian untuk membayarkan sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka. Jadi bagaimana, Bang? Kalau seandainya mereka melakukan penyebaran data, jauh lebih baik ya. Langsung bisa kita simpulkan bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi sebenarnya udah cukup gampang. Dan yang keempat apalagi bang yang harus kita lakukan? Stop pengeluaran yang tidak penting. Jangan lagi membelanjakan dan mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu yang hari ini tidak penting. Misalnya kalian mau mengupgrade handphone kalian menjadi yang lebih canggih, yang lebih baik. Sementara handphone kita hari ini masih bagus masih bisa digunakan dengan baik tapi kita mengganti hanya untuk gaya-gaya untuk yang seperti itu kehidupan yang seperti itu itu salah dan jangan diteruskan terus untuk sesuatu yang mungkin hari ini tidak benar-benar urgent lah jangan mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu yang tidak penting hari ini ya apalagi dengan cara berhutang sudah cukup ya dan hari ini kita akan menata kembali semuanya dari nol Nah untuk yang terakhir yang kelima tips and trik yang kelima cara cepat melunasi utang itu adalah jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Karena hari ini kalian tuh udah gak tahan lagi sebenarnya tingkat stres kalian itu sudah tinggi. ya. Hari ini kalian tuh tidak mampu lagi berkonsentrasi dengan baik. Dan hari ini istirahat kalian terganggu bahkan ada yang sampai ke bawah mimpi mengigau ya kan karena terus-terusan setiap detik setiap menit setiap hari mendapatkan telepon tagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi Coba aja bayangin kalau seandainya hari ini kita terjebak di empat atau lima aplikasi dan kalau dikalikan persatu hari itu mereka menghubungi kalian itu dua atau tiga kali berarti sudah berapa waktu yang tersita hanya untuk melayani pertanyaan mereka hanya untuk melayani tagihan-tagian uh, mereka maka konsentrasi kita secara otomatis akan terpecah pada saat itu jadi aku pengen mengingatkan ya untuk kalian yang mungkin belum bersikap jujur belum terbuka kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian cobalah untuk memilih time yang tepat untuk membicarakan masalah ini dan jangan merasa marah ketika nanti orang-orang yang kita cintai marah dan kecewa mengetahui masalah ini gak apa-apa dan jangan merasa kecewa ketika mereka tidak membantu kita karena ini permasalahan pribadi kita kita yang buat dan akan kita selesaikan uh, dengan cara kita sendiri dengan cara yang baik dan tidak dengan gali lubang tutup lubang lagi ya untuk yang belum jujur silahkan jujur dan terbuka kepada keluarga orang tua atau mungkin pasangannya ya kan supaya nanti mereka mengetahui masalah pribadi kita dan jangan pernah berharap mereka akan membantu karena setiap orang hari ini punya masalah kehidupannya sendiri punya masalah pribadinya sendiri dan belum tentu orang-orang sekeliling kita itu memiliki uang ya kan jadi yang penting beban mental kalian yang hari ini belum jujur itu sudah bisa kalian terbuka ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian Oke baik ya jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah. untuk di titik yang terakhir tadi itu perlu banget ya dan kalian harus laksanakan itu supaya beban mental kalian hari ini sedikit lebih berkurang ya ketimbang dari yang sebelumnya. Oke baik jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.